Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi Aktivitas aku di pagi hari Di bulan Ramadan yang ketiga Mohon maaf ya teman-teman Aku tuh emang jarang upload Karena keterbatasan Waktu dan hp ya HP aku terkadang sering dipakai Sama anak aku mohon dimaklum ya teman-teman dan ini aku ke pasar tradisional mau belanja kebutuhan di bulan puasa gitu ya teman-teman dan aku juga beli cuma sayuran sedikit aja ya teman-teman karena di pasar bandrek aku belanja ke pasar bandrek gitu hmm, harganya mahal-mahal ya kalau untuk sayuran beda lagi sama yang di limbangan ini tuh deket ya pasarnya sebenarnya, tapi aku naik angkot gitu, lima menit juga nyampe ya, kalau naik angkot. Beda sama ke pasar Limbangan, lumayan agak jauh gitu. Dan aku juga ke Alfamart ya, aku mau beli sirup aja karena di pasar. Semua toko belum menyediakan sirup-sirupan ya teman-teman. Jadi aku kesini beli susu sama eh, sirup. Di sini tuh banyak sekali diskon-diskon ya teman-teman. Cuma aku nggak dulu deh. Aku belanja hemat dulu, hanya untuk keperluan aja. Ini tuh pagi-pagi banget ya. Aku ke pasar sekitar pukul enam dan pas setengah tujuh jam 7 gitu ya pas aku mau pulang lihat Alpa udah buka gitu jadi aku ke sini aja mampir sedih sebentar gitu dan ini Alhamdulillah aku udah pulang lanjut aku mau bongkar belanjaan aku nih aku hanya belanja sedikit aja ya teman-teman uh, aku bawa uang 150.000 dan nyisa 10.000 ya buat ongkos aja jadi ongkosnya murah sih 3.000 aja ke Pasar Bandrek. Beda kalau sama di Limbangan ya, 5.000 gitu ongkosnya. Dan ini aku juga beli keranjang ini ya, lucu banget. Uh, aku nyari-nyari storage yang putih itu di tempat aku, di daerah aku tuh belum ada gitu ya, teman-teman. Tapi enggak apa-apa ya, ini juga menurut aku lucu banget. Tadi ada dua sih sama yang pink cuma aku enggak eh, dulu gitu beli satu aja dulu dan ini yang aku belanjain ada kol 3000 wortel 2000 bakso 5000 beli cabai rawit 2000 dan lumpia dua plastik gitu ya dan ini ada sirup yang di alpa itu merek alpa harganya 12.000 gitu ya teman-teman dan sirup ABC sekitar 10.000 gitu ya aku lupa lagi dan minyak 15.000 ada masako 2 Milo 19.000 dan presko 11.000 dan indomil itu aku beli uh, sekitar uh, 16.000 gitu ya lagi promo kalau nggak salah aku sih lupa lagi dan ini ada juga pewangi pakaian dan susu oke okay, teman-teman hanya itu aja belanjaan keperluan aku mudah-mudahan cukup untuk uh, beberapa hari ya karena ini udah memasuki akhir bulan ya teman-teman jadi belanja aku hanya segini aja dan lanjut aku mau uh, apa ya potek-potekin ya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 Sebelum lanjut ke videonya juga mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video aku, komen dan subscribe-nya Jangan lupa juga bunyiin tombol merahnya ya biar teman-teman dapat uh, notifikasi dari video aku selanjutnya Dan ini potek poteknya udah selesai untuk kopi dan susu, aku satuin aja ya teman-teman karena aku belum punya banyak storage cuma ini aja yang aku punya dan aku paling punya yang buat di kulkas aja ya teman-teman yang putih-putih gitu. Dan ini juga lanjut aku uh, refill masako ke sini ya biar pas masak nggak ribet gitu. Dan ini juga untuk pewangi eh uh, pakaian aku aku simpan di wadah seperti ini ya biasanya sih aku gantungin cuma kalau uh, lagi pengen aja ya biar uh, seru aja gitu bikin konten seperti ini uh, lanjut juga ini aku masukin si cabai rawitnya nih uh, ini buat makan bakwan ya nanti sore aku bikin gorengan ya karena aku puasa tuh sering banget bikin gorengan jadi harus selalu ada uh, cabai rawit atau saus gitu ya cuma tadi aku lupa ya beli saus eh uh, padahal aku sering beli itu ya hmm, belinya sih di warung gitu tapi nggak apa-apa ya lain kali aja gitu dan ini juga aku mau refill callnya ya Aku bagi dua aja karena gak muat Wadahnya kekecilan uh, Jadi aku bagi dua aja Aku juga mau ucapin nih Terima kasih banyak yang udah mau Mengklik video aku yang udah Meng-like yang udah mensubscribe Terima kasih banyak ya teman-teman Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin dan ini wortelnya sedikit banget ya 2000 gitu beda sama kalau di e, tukang sayur menurut aku lebih murah di tukang sayur gitu ya Aku dulu sering beli 2000 tuh dapat banyak itu Makanya aku jarang beli di pasar banrek gitu ya teman-teman karena di tukang sayur lebih murah gitu Menurut aku harganya sih pas gitu ya Uh, daripada harus ke pasar uh, nambah ongkos lagi gitu jadi aku jarang beli sayuran ke pasar hanya sedikit aja ya teman-teman Oh ya gimana nih puasa uh, ketiga hari ketiga maksudnya semuanya alah, semoga pada lancar ya teman-teman dan ini aku mulai mes, eh, ngerapihin ke tempatnya masing-masing dan ini persabunan aku Alhamdulillah masih banyak jadi aku nggak banyak beli banyak gitu dan ini seperti aku selalu simpan di sini ya enggak di dapur karena di dapur tuh suka ber, masih berdebu gitu karena atapnya belum aku kasih pelapon jadi selalu disimpan di tempat ini dan alhamdulillah udah selesai gitu ya oke okay, teman-teman uh, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini mohon maaf bila ada perkataan aku yang salah atau yang tidak berkenan ya teman-teman oke okay, sampai di sini dulu terima kasih yang udah mau menonton video aku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye